Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nong Deso. Seperti biasa, kita live yang ke-63 ya. Oke, okay. kita hari ini ingin membuat konten, yaitu membuka skater dalam semua slot ya. Dalam semua slot, yaitu ada di docu ada di Papa-apa, ada di jimbo Panda, Trenom, Dragon, Crazy, eh, Crazy, gak ada siapa. kerusak kali ini empat layer ya. Kecuali butuh hijau ya Butuh hijau belum kita sempat Karena chipnya habis Keburu habis lah ah, ah. Oke okay. nah, Kita langsung mulai aja ya Yang pertama kita buka di Mana ini Dopo aja ya Dopo aja kita buka dopo aja Oke okay. Gas Laku enak, mengerikan lu ya. Ah, ah. sabar sabar. Wih, mata kali sapu. Ah, harus auto senang soalnya nggak usah nuy lagi ya Bagi kau ya. Oke, kita langsung ke sapu. Kita bikin bikin apa ini? Kita bikin bikin dulu konten tuh aku ya. Ah, ah. udah makin maju leh. Iya kak. Waalaikumalaikum ya wabarakatuh. Ah. Assalamualaikum Rip Kiriandi, welcome! Wih, mantap kali! Waalaikumsalam sapu. Selamat datang kembali, calon desa ya. Hmm, mama kau nih, gak mau tuh. Jepi, jepi, jepi, semoga, semoga. Lakoin, tolong, cuma cuma 600 M ya, lo Alamak aja. <tuh> belum, belum kita. Enak-enak ini pasti sengketen ya, ialah kusuan. Wih, kau berjawab serikat nanti lah, yuk. Kau Ya, kan, ya? ah, ah, nanti, nanti, nanti, oke. Okay. Kita tadi modal 9M ya, lumayan sapu uh, uh. Oke. Okay. Selanjutnya kita buka di di ya, Jinjimbok. Uh, uh. Sabar, sabar, sabar. Oke, okay. ada kali sini mengeri ke sapu? Kita gas step ya, step ya. Oke. Okay. ya baru hadi baru gabung dulu weh, tombol lelek like dansernya. Jangan kelingitullah, uh, uh. Dibantu dulu ya tahan apa sekalian tentukan yuk janganlah sepi lima 500. nanti nanti nanti aku lagi isi banyak skater ini guru ajarin main dan tiga minggu rukah iya nggak <laughs> gitu juga loh kasanya. channel raja tuyul lumayan banyak rame cuy. iya koh raja tuyul gak tuh mm -mm, rusak kali kau ya rapi kriandi Assalamualaikum, Amir jempol Paluang, siap dan bagus. Ah, oh, oh. woi, ini dia ada Den Bagus Dia yang kira 500 M tadi ya? Uh, uh. Karena dia habis JP, dia mau, mau sedekat tadi. Terima kasih bungku ya. ya. Chipnya tadi sepanjang itu 700 m Cuman udah rukatkan lagi. Heeh. Uh, uh. Rusak kawa. Udah ramai inbox langsung yeah. liga <laughs> saja. ya Air kuring semua pengerikan lu ya. Talangnya, kuri, kuring, kuring nggak mm -mm, mau pula Lion Bangke ya, tolong Wei. Ay lama jam. Canda raja tuh juli ya. <laughs> Ay, mengerikan lu berapa ini? masa dikit kali lu. Seratus tiga puluh tiga. Uy, rusak kali kalian ya. Bosan terkenal dunia petunjul lah oke oke. oke selanjutnya kita buka biasanya ini di panda ya ngapain ini? Nyet? Gak tahu aku bang Rani yeti. welcome ya hmm lagu like itu mengerikan sabtu siapa kita orang luar guys ya <laughs> aku udah habis 5 juta bang main Cibia, kok serius uh -uh. yang penting happy aja Wong betul kali dan bagus ya uh -uh. ayo lapis saling denyet kalian jangan... tahan apa kali, ya. tahan apa ya rusak Leon Enggak lah Wong Deso kenal aku ya Ken, gak kenal aku temejo serius panda aja bong. iya kita buka panda dulu ya sabarlah kalian ya sabar Bet baik ini baik-baik ini emang hostnya dijuluki king of nuyul di utbah <laughs> weh king of nuyul kok rusak kalinya nih. aja bong iya nanti sabar sabar gimana enggak aku bilang raja tuh, dimana-mana kau selalu hadir cuy iya kok wih dua kali lapan lo mengerikan ini ya Tolong lah, gitu juga loh Leon konsepnya Tiga enggak enam nggak belas, ya dikasih Enggak gitu juga Leon konsepnya Kau, Ini bad mag loh, tolonglah Aku retakkan ginjalmu nanti ya Dua ke semua Alhamdulillah ya Gosok-gosok dulu, dia nurut iya. Biasa kita gosok ya Namang ke Leon yang mau ngerokok silakan ngerokok dulu siapa? Karena saya mau ngerokok dulu ya, enggak, enggak usah minta rokokku dulu. Rokokku ada satu bungkus ini. Yang bisa minta rokokku minta dulu ya. Wi bagus. Ah ah, tangan kawam iyalah tanganku. Kenapa dia bagus? Hah. Pamit bentar, beli ayam merkoko. Sukuk hmm, suka kau. Wi mengerikan harimonya ya. raja tuh bisa up, bisa lah. Wi siapa bilang nggak bisa up? Ah, Siapa bilang dia bisa? Aku oh. letakkan ginjammu oh, ya Pecah lagi ni ni Semoga saja siapa ah, ah. Bisa lah Leon Kasih lah weh, pecah dulu Gak gitu juga lo konsepnya Leon Ha? Ah, terakhir ni ni Wih 500 semu Gak cocok Kak host? Buka skater, lebih cocok lebih Wih, betul sekali, terima kasih bagi, ya Itu siapa yang suruh buka tadi? Yang suruh buka tadi si, siapa? Saudaraku Aris ya nah, Udah mulai nakal ini, enggak lah Enggak nakal aku Tolonglah, modal kita banyak ini tadi, weh Aylah, Makjang, gimana ini? Kita buka empat player dulu ya, empat player dulu Sapu. Bentar, bentar. Yo bisa 5 kasuk. Wih, teh banget dulu ya, semoga ya, semoga. Ah, mantap kau <laughs> Mengerikan lu ya, ah, ah. lumayan Sapu ya. Yo bisa, bisa Leon yang bilang jangan lah, udah mulai nakanya enggak. Guru tuyul, ajarin aku tuyul dong. Enggak, enggak gitu juga loh konsepnya, kau bangkele ya. Alhamdulillah udah selesai makan, lah enak kali ya. Mama. Hampir raja bubur pancake, Leon rusak kali kau ya. Ah, cabut uang mau kemana? <laughs> rusak bang Aris ya? Ah, ah. bisa nih, ibu kuih. Nggak gitu juga loh bang Pacir konsepnya. Ini cip orang lo. Hmm, -mm. mayan ya. Mau kemana bang Denbag? Nggak tahu, kuih lago ya? Mengerikan lu ya. Hmm, -mm. siapa kita orang luar guys ya nah, Dibantu lelakinya lo rusak kok dibantulah keretakan ini kalian ya kalau enggak leak ya. Uh -uh, rusak Leon. Dan lalu ini roomnya. Bisa itu nih. mengerikan lu itu gucinya banyak kali siapa. Emang kan, enggak jadi? Enggak mau, mau. Main Dragon dulu 100 spin jangan. Kita ada scatter juga dragon uh -uh. Bang, ada enggak? Enggak salah Bang. Ada nanti siapa? Sabar-sabar ya, sabar-sabar. Full burung dulu kita Leon. Hmm, enggak mau pula itu baru mau balik kerja yep. iya welcome ya lumayan udah 2B lebih kita dapat <laughs> ada ada siapa guru kita guru nuyul hmm, sekecil -seke Oh, baru balik kerja, siap-siap siap nyusul enggak ya guru tuyul masih nyusul enggak ya enggak enggak nyusul lagi aku lumayan ya udah 2B 300 loh tolong jangan tekor kita awas ada tuyul clear <laughs> rusak kok ya Mas Kirun, ah mau juyo. Janganlah ompak itu rusak kali. kira sedi scope punya lumayan itu. Bang, sedekat nanti lah host oh, ada satu be rusak rusak kau ya. Ini ini ci orang lu bang kalian. papa apa terakhir ya, papapa papa apa terakhir, papapa papa apa Soalnya pasti ada enak-enak papa-papa. -papa. Kita gas renom dulu ya. Gas renom. Oke, okay. kalian lihat ini. 50 b ini, adakah ada, ada nanti-nanti ya. Ayo, bang, pagi ini, cuka, gak kau mengerikan, kau ya. Uh, uh. Orang roci ada kesukaannya, ada nanti, ada nanti, ada, ada. Host, hostnya banyak, chip, kita mau ajak aja. <laughs> Kudang, nanti loh, rusak, kau, Gak pagi-pagi sama aku, sabarlah, kalian ya. Ampun, King of the baik. <laughs> Wih, mengerikan lo. Ai lama enggak mampulah itunya. Kasihlah punaga ini sapu. Heeh. Hmm, enggak, dikali 10 banget, bang killer. enggak ada apa-apa. Enggak ada tukang sapu, enggak ada cipaku. Enggak ada bang Padil. Mana op? Iya kah? Woi, enggak gitu juga lo konsepnya Leon. Tolong, tolong, tolong. Enggak, hmm, memang sapu. Padil baru balik kerja. Oh, iya baru balik kerja itu. Wih, mengerikan lo ya. Masak 600 cm ya, lu Tolong lah Udah bukibar itu kipasnya Tolong hmm. Monyetnya banget Memang kau rusak kali lu Hampir aja puluh monyet ya Harusnya oh, sombong, Muntang-muntang cina Enggak <laughs> gitu juga Aisa. Aku tiap malam ketawa gini, ke rusak kali ya Wih monyetnya itu bangkel lah ya Tolong tahu tahu monyet Tolong kabarin dulu si monyet itu Hmm, Buat bapaknya penyepin ya. Kuisio, Kau rusak kali sabar Kau rusak kali sabar Oke, kita buka dulu yang lain. Semoga aja kita balik modal di sini ya. Modal kita 5B tadi. Modal kita 5B ya. Betul Bang Ars Tinggal Papa Papa dan Dragon aja yang belum. Papa Papa dan Dragon. Yang mana mau dibuka duluan? Duh, coba periksa ke dong Bapak-bapak aja ya Guru Tuyul kau ada di lab orang Tuh siapa Wedeby tolong lah kau Yuk lah nyepin kita mas <laughs> Dragon kita sudah buka Bapak-bapak -apa loh Udah monet ke bos Udah alhamdulillah sama official Kau lihat dulu iklan ya Ini aku kasih iklan dulu siapu. Bentar Bentar Aku kasih iklan dulu ya Biar kalian enak-enak ini berkelana berkelenai naik. Lihatlah iklanku dulu ya. nanti biar tambah penghasilan ya. Apa-apa? Iya, apa-apa aja lu Dragon dan Kecut. Enggak ada, enggak adanya. Karu sekali. Gimana cara dapatkannya itu respinnya? Wih, bak Wih, mantap kali nih ya. Semoga aja ini enak Bang Fadil, aja nyepin aku gak ada ya. Sama besiamadahu. alhamdulillah udah Iya. Ahmadilau ya kita sesudahkan ya nanti nanti ya, tolong kasih lah ini kasihlah ini pul tirai dulu tiga tiga eh, tiga tirai lah dulunya Kau rusak kali siapa, alhamdulillah, eh, terima kasih udah doanya ya, apa aja sih, om mau bagi-bagi lah, udah kayak info lo ya, <tos> banyak udah kayak tuh gitu, rusak kali belum sesudah ya, tiga tirainya, hmm, makin juga mau itu bangkit iklannya, enggak sampai ke sini. Iya, kok, <gak> bangkit kau ya? Tolonglah, jadi sekian-sekian iklannya ya. Ambil nah, kita makin semangat ini. Pengen tiga tiranya, hmm. suka-suka kau leleon. Bangkit kau ya? Apa dia ada kesuka? <gak> Apa dia enggak tuh rusak kali? Ayu saya, uh -uh. yuk full to you. Janganlah tiga tir. hmm kayaknya enggak sampai ini ada yang berapa puluh akun bang iya mat padahal betul kali yuk pull tuh yuk dah. Ya. mas kirun pinjam chip ntar aku ganti mas kirun tolong itu, itu kan dulu aku kemarin nyul di bangricen dapet tapi sampai sekarang belum dikirim entahlah iya kok maaf nyan. iklannya udah aku sebah. rusak kok ya Tolonglah wey Motor kita baru balik setengah ini Beda server host bukan ku skip Beda server Oh beda server Oke okay, oke okay. Aku umur berapa mau padil Banyak Isi apa itu Skater apa itu Skater papa apa Kita gas dragon Semoga aja ada yang enak-enak yang ya Gas yes. Skaternya kau isinya bikin Higgs? nggak tahu aku Modal awal cari sekedar berapa b, 5 b, 5 b itu habis nggak ada beli modal kita ya, nggak ada beli modal ini setengah lo akunnya ah, rusak kali leon, akun ada lumayan numpadir, <laughs> hadir siap, evokeng eh, okay, welcome ya, halo sapu, saya sedang mencari Usman di sini, ah, ada itu Usman, katakan Usman, hijau ah. atau gimana ini, ungu, ungu, oke okay, ungu ya, ungu. Gas, yes. no skater full to kau kakak? iya hahaha ya ada kesukaan aku bang wadil ada nantinya hehehe to bang is the best bangke tolong two, two. dia masuk dulu kan kasih kesempatan dulu yang bukan dulu yul itu wii gak ada lu koneklah dua kepala atau tiga kepala itu tolong oh uh, satu -uh, bang <laughs> halo bang halo juga rawu beskia ya. welcome selamat datang kembali channel Umum desa ya Ah, uh -uh. welcome welcome welcome. Akun andalan keluar Jepang ya kali, mantap kali Budianto ya host biar keklen, okay, nggak ada loh nggak ada akun andalan, kau usak kali. Hijau, hijau kita udah pilih nih. Tolonglah. Hmm. Angpaunya pun nggak ada lo mau mampir. Wekowi kampati itu ciprak, super... itu situ per berapa bang? situ peraturan berapa? Enggak ada isi Bang Aris. Buset <laughs> kali Bang Aris ya. Enggak ada isinya. Baik, ya biru enggak ada biru. Pak Kuala ini Isa rusak kali.